Bingo, wah, teman-teman di sini ada Si Upin Susanti, Gopal, Yaya, dan Vizi. Teman-teman, mereka lagi ada di supermarket. Teman-teman, huh? mereka ingin minum minuman yang bersoda. Teman-teman, setelah minum minuman yang bersoda, mereka berubah menjadi apa ya? Coba, Si Upin yang minum duluan, teman-teman dia berubah menjadi apa ya <SILENCIO> hmm? <SILENCIO> yeah. wah keren coba sekarang geliran sisius hanti teman-teman setelah minum dia berubah menjadi apa ya Wah wow, teman-teman, si Susanti setelah minum Pepsi, dia berubah menjadi orange spooky teman-teman. Wow keren. Coba sekarang giran si Gopal teman-teman. <SILENCIO> Wah wow, teman-teman, si Gopal setelah minum Coca-Cola, dia berubah menjadi full teman-teman. Wow keren Coba sekarang giliran si Yaya teman-teman <tinyaduh> Wah teman-teman Si Yaya setelah minum sprite Dia berubah menjadi Power Rangers warna kuning teman -teman. Wow keren Coba sekarang giliran si Teman-teman fisih setelah minum Pepsi wow. dia berubah menjadi Spider-Man, teman-teman. -men. Wow. wow, keren. Minumannya sudah habis, teman